Di kabar pertama, kita awali dengan tentunya cidukan vitamin hari ini Masya Allah banget, benar Lesti dan BBL selalu menjadi kebahagiaan untuk banyak orang Masya Allah, makin cantik, makin ganteng Mudah-mudahan Lesnar family selalu diberikan kebahagiaan Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita simak juga, begitu banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan Diantaranya persahabat dari akun Azmi34 situ mengatakan Masya Allah sepertinya bundles akan ada Project bareng Nubi Antas sebagai brand ambassador Atau model Amin Masya Allah banget ya ini yang paling ditunggu Bunda Lesti mudah-mudahan Selalu lancar apapun yang dilakukan Kita lihat juga persahabat Komentar dari akun Irsyaka Kolbi mengatakan di kalimat komentar Masya Allah dede sama ownernya nubi, moga ada kolab bareng. kebetulan suka beli nubi katanya tuh. kita tunggu saja kejutan yang disuguhkan oleh bunda lesti. Bismillah ya, mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idolak saingan kita. Kemudian selanjutnya, sampai disimak ini aksi lucunya Bang fatih. ketika hadir di acara berdenya aminah kali ini abang fatih sedang tentunya memegang balon. Ini bikin happy banget dan sangat-sangat menggemaskan. Masya Allah, abang Fatih yang selalu membuat kita bahagia. Kita lihat bersama di kalimat komentar diberikan dari akun Eksta Bangga. Masya Allah, Allah, gemas lucu banget ayang ganteng Fatih. Masya Allah, semuanya gemes melihat abang El yang semakin lucu, semakin pintar dan makin soleh. Masya Allah kemudian selanjutnya juga persahabat nah, di sini ada informasi mengenai single Lesti dengan judul sekali seumur Hidup Alhamdulillah tembus 55 juta viewers 7 bulan persahabatnya dalam waktu 7 bulan tembus 55 juta viewers kita selalu bersyukur begitu banyak orang-orang yang tulus mensupport karya-karya terbaik dari Bunda Lesti Keceora ini luar biasa banget persahabat kemudian juga persahabat kita lihat unggahan budal lasti kejora 8 jam yang lalu budal lasti mengucapkan tentunya selamat untuk dinda hau dan Rimba yang tentunya persahabat ya dinda sudah melahirkan lagi alhamdulillah tentunya lahir dengan selamat congratulationnya untuk kak dinda dan kak rembayang mudah-mudahan anaknya tentunya diberikan kesehatan dan menjadi anak yang tentunya saleh saleha selalu mendoakan yang terbaik untuk orang-orang terdekatnya Bunda Lesti dan Papa Pilar masya Allah kata Bunda Lesti selamat kakakku luar biasa luar biasa support dari Bunda Lesti untuk Ray dan Dinda kemudian juga Bunda Lesti di sini tentunya mengunggah video masya mengucapkan tentunya selamat Pulang tahun juga. Untuk Ibu Janelle, Sun, Nuhun, Dedek, katanya itu bersahabat, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda Lesti, dan semoga selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusan apapun itu. Amin. Hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan buat idola kesayangan kita.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 Oh, oh, oh.